Oke okay, pak, kembali lagi ke bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial singkat, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, ini jatuhnya apakah cuman ya cuman nunjukin doang, apakah cuman ngobrol doang atau juga, dan intinya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara uh, mengatasi yang MSPBFM50.dll is missing from your computer atau apapun itulah ya gitu. Jadi uh, begitu kalian buka untuk aplikasi brute force data untuk uh, ngebrute force uh, save data PS3, begitu kalian buka itu tiba-tiba jadi ya tiba-tiba muncul error message yang kayak gitu gitu. Uh, MSBPM50.dll is missing from your computer dan ya yeah, sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget tinggal kalian download aja untuk DLL filesnya dari Google dan tinggal kalian simpan di uh, folder kalian menginstal berikut versi datanya di mana gitu nah di sini saya contohnya menyimpan di partisi D mungkin kalau kalian di partisi C atau mungkin D atau z ya terserah kalian gitu ya dan tinggal kalian simpan aja sih uh, file dll-nya di uh, folder kalian gitu, tinggal kalian cari aja di google gitu ya. misalnya msp 50dll dan tinggal kalian klik aja dari yang dllfiles.com, tinggal kalian uh, download untuk Filenya nya terserah sih versinya mau yang mana apakah versi yang uh, 5 atau mungkin yang 5.1 atau mungkin 5.2 terserah kalian. nggak tahu juga sih bedanya kalau kalian misalnya pakai versi yang paling baru sama yang versi yang agak lama gitu apakah bakal beda atau enggak. nggak tahu juga karena ini untuk sesi juga sama-sama aja sih. Dan ya jadi tinggal kalian buka aja untuk file-nya. Kalau udah kalian download dan tinggal kalian simpan aja untuk file-nya nanti contohnya kayak gini ya, msv 50dll Tinggal kalian simpan di tutorial atau tempat kalian simpan untuk aplikasi Broadforce data tinggal kalian simpen dan udah gitu beres nanti kalian bisa buka tanpa melihat uh, error dari msbvm.dll nanti kalian bisa buka untuk save filenya gitu untuk brute force uh, save datanya dan udah gitu tinggal kalian uh, brute force gitu untuk save datanya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan next watching bye bye